Udah telepon lagi nih orang nope. Ih sama istri lihat sebentar Halo Iya Iya sayang Aduh sayang Saya di rumah saja ini Bapak Telepon siapa itu? Pasti perempuan Aduh ini anak Saya kasih tau mama eh, eh, Saya kasih kamu uang ya kalau Mama ya. bilang kalau Mama tanya Bapak Mengigo baru bangun tidur bilangnya. ingat ya ingat ya eh. iya ah tidak eh seada usir itu ayam tadi di ayam repot sekali itu minta, minta nasi dulu kenapa minta nasi dulu nasi iya saya tidak masak. Nope. Kenapa? Sama ini gue. Hah? Ini pas dia. Ya, ya tih.